Hai guys, jumpa lagi nih ya bersama saya seperti biasa kita bermain lagi di Sweet Bonanza yang biasa guys ya. Di sini aku modal ribu Nah, di sini aku bakalan bagi-bagi lagi ya pola terbaru untuk bermain di Sweet Bonanza supaya dapat profit guys ya. Nah, di sini di awal-awal langsung aja quick spin seperti biasa di bettingan kecil, pakai centang quick di sini aku spin manja ya. Sebanyak lima kali ya, lima kali uh, manual spin, centang quick guys ya. Di bet 500 uh, perak. Nah, di sini kelar, bakal aku naikin langsung bednya ke 1.500. ku tambahin di sini 10 putaran quick spin. Centang SS-nya kita matiin ya. Skip layarnya kita matiin. Kita tarik ke 10 putaran otomatis di quick spin ya. Pakai double bed masih pakai double bed ya. Masih pakai double bed, masih pakai double bed. Nah di sini kita cek ombak dulu ya. Apakah kita dikasih di sini yang namanya free spin? <tuh> kita Cek dulu ya. Oke okay, dua lalu pop. Oke lope-nya pecah guys ya Nah iya guys ya aku sampai lupa menyapa Wah dua hampir guys ya Sampai lupa menyapa Gimana kabar kalian hari ini guys ya Oke kita tambahin lagi di sini bentar guys ya Tambahin lagi 10 putaran di turbo spin Gimana kabar kalian hari ini Apakah sudah WD atau Rungkat guys ya oke Jangan sampai rungkat guys ya Kalaupun rungkat itu maksimal dua kali aja guys ya Jangan diterusin Kalau udah dua kali rungkat Udah besok lagi dicoba ya Karena beda hari beda hoki guys ya Oke nih lanjut ya Di pola ketiga nih Uh, 5 10 10 guys ya 5 10 10 <coughs> 5 10 10 guys ya Disini kita masih belum dapat Dan di sini kita dapat nice ya Di 10 kedua Kita dapat nice uh, Di luar ya Cakep Tapi belum dapat free spin Saldo masih aman Naik ya Ke 133 ya dari modal 101 ribu Nah cakep <coughs> oke okay, di sini kelar 10 putarannya di sini bakalan aku coba buy spin langsung lah ya kita all in untuk semesta centang quick kita aktifin ya kita buy di centang quick ya 120 ribu sisa 12 ribu nih kita all in lah ya langsung ya kita coba all in rungkat ya rungkat karena ini, ini cuma dana kenakalan ku pakai ya makanya aku nggak apa-apa guys ya santai-santai mainnya digas gas aja oke okay. kita buy ya 120 ribu di sini di sini sampai 5 putaran nggak dapet dan di sini tambahin lagi ya ditambahin lagi 5 putaran lagi pecah oh, lah nggak konek belum ada yang pecah oh, Oke okay. ini manggis pecah pertama dikalikan 11 960 uh, perak 10.000 ya lumayan 4.000 dikit banget cok hitungannya kita dapat 15 15 putaran loh dalam ini cuman isinya masih 14.000 anjing nah koyek konek juga akhirnya anggur pis lah pisangnya kurang dong kaya 18 pada 8600 nah semongki oke okay, kali dua nongol Alah sebiji-sebiji doang pecahnya cocok kali-kalinya udah main tuh enam belas oke tiga puluh sembilan rupiah nggak ada akhlak ya guys ya jangan ditiru guys ya kalau kayak gini ya <laughs> by seratus dua dapatnya cuma tiga puluh sembilan ribu pa emangnya buah song kita ya gitu, ya udah di sini aja jangan, lah aku gas aja lah gas aja lah b tiga ribu aku tarik ke turbo spin tiga nih guys ya Turbo spin 30 nih. Udah lah gas aja lah guys ya. Udah pasrah baik kita di sini kita gaskan lagi di sini 30 turbo spin. Dapat syukur nggak dapat ya udah nggak masalah guys ya. Karena di sini aku pakainya pakai mainnya pakai dana kenakalan guys ya. Ingat. Nah, kalau kalian bermain juga deposit itu jangan sampai pakai uang beras, cukup pakai dana kenakalan guys ya. Kalaupun sumpah sama kalian rungkat itu nggak jadi masalah, Nggak ada beban banget. Coba kalau pakai dana ya uang-uang uang dapur atau uang kebutuhan pokok sehari-hari, uh, dalam, cok. Dalam, cok. <laughs> Oke, okay, 30 nih ya. Putarannya bagus sih. Hmm, connect. Nah, skater 3. Satu lagi. Anjim, nggak mau, Cok. Kakak mau dikasih. Itu dari kesempatan, Cok. Ya, dapat prispin. Oke, okay, tahu ungunya, connect. Anggur boleh. Uh, anggur semongko. Pisang, skater dua. Oke, okay, lumayan. Naik lagi saldo ke 51000 Dapat cuan di luar malah. Nih, ya? Pecahan di luar bagus-bagus. Banget, Cok. Hmm, anggur. Pisang. Biasanya gitu kan. Double-double gitu kan. Konek, connect. Oke, okay, di sini masih belum terpantau. Dah gak dapat juga, cok. Tinggal 32.000. lah ke Quick Spin, Guys ya. Aku pindahin ke Quick Spin di sini 20 putaran lah ya. 20 putaran 3.000 atau 60 ribu totalnya, Guys ya. Di sini aku cobain aja lah. Nah, akhirnya dapat juga, kau mampus. Dikasih juga akhirnya kita free spin di sini, Guys ya. Anjir, lama banget, cok. Tinggal sekarat dulu saldo kita baru dikasihnya di sini. Oke, okay, pecah pertama 9600 langsung kena, cakep. <coughs> Oke okay, 48.000, cuan pertama. 55k. Eh, uh, kanjir, kali 25-nya gak connect. Ayolah dong, kasih dong. Astaga. wih tambah dong. di 4 spin lagi, 5 spin lagi lah ya. 4 spin lagi, coy. Oke, okay, ditambah lagi free spin-nya cakep, masih ada kesempatan di sini dapat lagi. Nah, semongko jelly biru boleh. Cakep. Eh, isi apa? Pisang, uh, anggur boleh. Ah, cakep anggurnya banyak banget. 16.000 18.000 cok 18.000 tambah apa lagi 20.000 20.000 dikalikan 4 8 3 sama 6 21. Nah, 430.000 nah dapat cuan langsung sini ya 430.000 500.000 gua langsung WD cok. <coughs> Naik 500.000 langsung gua WD cok enggak ada enggak ada. Nggak ada. <coughs> Ayo 3 putaran lagi yuk. 3 putaran lagi. Oke, okay. semongko. Oke, okay, jelly biru anggur boleh. Nice. Oke, cakep pisang. Waduh, jeli ungunya, enggak mau. Oke, cakep nih, berapa nih? Beuh, seratus ribu fix kita WD, guys ya. WD, WD, WD, enam ribu, guys ya. Cakep, connect lagi. Alah, last pin. Oke, fix WD kita, guys ya. Kali dua 27 dua puluh tujuh, tambah delapan tiga puluh tambah enam. 41 guys ya Gak ada obat guys ya Kita WD di sini ya Modal 101 jadi WD gitu ya Mantap dengan pola 5 10 10 By 30 Dan 20 ya Terima kasih untuk kalian semua bosku yang udah nonton video ini dari awal Semoga kalian perfect juga ya Dan sini bakalan kita jumpa lagi di next video Dengan pola terbaru saya Salam sejahtera Dan bye bye Thank you guys ya